Ada banyak animasi yang diproduksi dan dirilis di seluruh dunia setiap tahun. Anime adalah istilah Jepang yang berarti animasi yang dibuat di Jepang. Animasi Jepang pertama dibuat dan dirilis pada tahun 1917. Anime terkenal paling awal di Jepang yaitu Astro Boy atau Mighty Atom dirilis pada tahun 1963 sebagai seri pertama yang ditayangkan di TV. Sekitar ratusan anime baru ditayangkan di TV dan didistribusikan ke platform streaming film dan muncul di layar setiap tahun. Industri anime telah berkembang besar di Jepang, sebagian karena negara tersebut memiliki budaya pop Jepang lainnya